Halo sahabatku, selamat datang di channel IP Project, memiliki pasangan tentu ada plus minusnya sendiri. Saat menjalin suatu hubungan, kamu tidak bisa hanya mementingkan diri sendiri, bahkan mungkin beberapa kali akan terlibat argumen dengan pacar. Apabila argumen sangat sering terjadi dan perbedaan pandangan tidak dapat ditoleransi, maka terkadang salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memutuskan pacar. Namun, tidak jarang kamu bingung bagaimana cara mutusin pacar dengan alasan yang masuk akal. Karena bisa saja pasanganmu sakit hati, atau hanya menganggap alasanmu untuk putus, hanya mengada-ada dan tidak masuk akal. Nah, berikut beberapa cara mutusin pacar dengan alasan yang masuk akal yang bisa kamu coba, jika kamu memang sudah yakin akan menyudahi hubungan kalian. 1. Rancang cara mutusin pacar Menurut psikoanalisa dan psikoterapis Janis Lieberman, untuk memutuskan suatu hubungan sangat disarankan untuk melakukannya secara langsung atau tatap muka. Bila kamu dan dia sudah berhubungan selama beberapa bulan atau bahkan dalam hitungan tahun, jangan memutuskan hubungan via SMS, chat, telepon, atau email. Hubungan serius yang telah dijalin memiliki kenangan dan keterikatan tersendiri bagimu dan juga bagi dia. Sangat penting untuk menghargai hal tersebut ketika harus mengakhirinya. Dengan bertemu langsung, kalian bisa berbicara secara baik-baik. 2. -baik. Pilih waktu yang tepat. Waktu tidak ada yang tepat untuk memutuskan hubungan dengan pasangan. Untuk memutuskan hubungan lebih baik dilakukan saat dia sedang tidak stres atau down. Kalau kamu ingin putus tapi dia habis kena masalah di kampus atau di kantornya, lebih baik menunggu beberapa hari sebelum mengajaknya bicara dan bilang putus. 3. Hindari perkataan saling menyalahkan. Kamu bisa memilih kalimat yang lebih baik, tetapi memiliki inti yang sama seperti Jangan buat dia terlalu merasa bersalah, walau kadang dia memang salah. Bila penyebab putusnya adalah masalah ketidakcocokan pendapat atau rasa cinta yang seketika hilang, kamu bisa mengatakan ini. 4. Tetap spesifik. Banyak hubungan berakhir karena kalian tidak bisa memberikan apa yang diinginkan pasangan. Misalnya daripada kamu bilang, aku minta putus karena kamu posesif, lebih baik gunakan kalimat, aku nggak bisa kalau kamu larang aku terus buat kumpul sama teman-teman. Sehingga dia pun belajar untuk hubungan selanjutnya. Jangan biarkan dia bingung karena itu tidak akan membuatnya lebih baik dan kemungkinan dia akan mengganggumu pun menjadi lebih besar. 5. Usahakan Jujur Hubungan banyak yang berakhir disebabkan oleh alasan yang tidak masuk akal. Ini disebabkan oleh ketidakjujuran ketika memutuskan hubungan. Pikirkan alasan yang masuk akal ketika minta putus. Misalnya dia selingkuh, katakan saja kalau kamu ingin putus karena dia berselingkuh. Bukan dengan alasan yang berbelit-belit. Namun, bila alasanmu adalah kamu yang jatuh ke lain hati, lebih baik jangan ungkapkan dengan terlalu jujur. 6. Tetap sensitif Hubungan biasanya memburuk setelah putus adalah karena kamu atau dia lupa kalau kalian manusia dan punya perasaan. Kamu harus siap dengan reaksi negatif dari dia. Entah dia akan marah atau menangis. Kamu tidak bisa meminta putus dan merasa biasa saja. Pikirkan juga perasaannya, dan beri waktu untuk memahami keadaan. Tanya dan dengarkan pendapatnya. Tanya dan dengar pendapatnya bukan meminta izin untuk memutuskan hubungan dengan dia. Ini untuk memutuskan hubungan dengan dia, ini untuk memperjelas maksud bahwa kamu ingin mengakhiri hubungan. Setelah pembicaraan dan diskusi yang mungkin cukup panjang tentang kelanjutan hubungan kalian, Tanyakan pendapatnya. Dengan itu, hubungan akan berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak dan perpisahan akan terasa tidak terlalu menyakitkan. Jadi, daripada marah-marah dan berteriak, ajak dia berdiskusi pelan-pelan. Jangan lupa untuk mendengarkan pendapatnya agar kamu juga bisa belajar darinya tentang hubungan kalian. Walaupun kamu sudah memutuskan hubungan dengannya, Bukan berarti kamu akan bermusuhan atau tidak lagi berhubungan baik dengan si dia. Ingat bahwa kalian dulu saling menyayangi. 8. Bicara langsung secara privat Sama seperti pertama kali memutuskan untuk menembak atau menerima pacar kamu, komunikasi yang baik adalah langkah pertama untuk memberitahu keputusan kamu kepada pacar. Ajak dia berbicara empat mata di ruang privat atau di mana orang lain tidak dapat mendengar percakapan kamu berdua. Hal seperti ini menunjukkan bahwa kamu menghargai pasangan. Jangan memutuskan pasangan di tempat-tempat umum hanya akan mempermalukan dirinya dan kamu sendiri. Tetapi hal tersebut bisa bersifat situasional. Bila pasangan memiliki kemungkinan untuk bersikap kasar, setelah mendengarkan keputusan yang diberikan, maka akan lebih baik bertemu dengan pasangan di tempat publik. 9. Nyatakan perasaan sedih kamu. Memutuskan hubungan dengan pasangan adalah dengan cara memberitahukan perasaan kamu kepada pasangan mengenai keputusan yang dilakukan. Ceritakan kepada pasangan bahwa keputusan yang kamu pilih merupakan keputusan yang tidak mudah dan menyedihkan bagi kamu. Sepuluh, ceritakan hal-hal positif pasangan. Kamu dapat mengekspresikan perasaan kamu kepada pasangan dengan memberitahukan dampak positif apa yang telah pasangan berikan untuk diri kamu. Kamu juga dapat mengingat kembali apa yang menjadi tujuan kamu dan pasangan. Misalnya, kamu bisa menulis saat bersama dia, tetapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak terwujud tujuan itu. Atau juga bisa menyatakan bahwa kamu telah menginginkan menikah dengannya, tetapi kamu merasa sedih karena tidak bisa mewujudkan tujuan tersebut? 11. Putuskan sesuatu secara tegas. Kamu tidak boleh memberikan celah untuk nantinya ada kesempatan berbaikan kembali. Hal ini dapat membuat status kamu dan pasangan menjadi ambigu. Menyatakan secara tegas bahwa kamu ingin berpisah dengan pasangan. 12. Jangan memaksa berteman. Mungkin kamu akan tergoda untuk ingin menjaga hubungan baik dengan pasangan. Dengan memberitahukan bahwa kamu ingin tetap berteman dengan pasangan. Sehingga hal tersebut justru bisa melukai pasangan. Cara memutuskan pacar dengan baik adalah dengan membuat pasangan melihat masa berpacaran bersama kamu sebagai kenangan yang baik. 13. Berikan jeda waktu untuk pasangan Memberikan jeda waktu untuk pasangan dapat merasakan emosinya dan memproses apa yang telah terjadi, sehingga pasangan dapat berpikir positif dari kejadian itu. Hindari menghubungi atau mengontak pasangan serta menghibur pasangan yang sedih atas keputusan yang kamu buat. 14. Jangan membicarakan hal buruk mengenai pasangan. Perpisahan bukan berarti putus secara buruk. Meskipun sudah berpisah, tidak berarti kamu bisa seenaknya membicarakan kejelekan pasangan dan membuat pacar kamu menjadi orang jahat di mata orang lain. Sadarilah bahwa tiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah itulah sedikit informasi yang dapat kami berikan. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe Epi Channel. Sampai jumpa lagi.